Semangat pagi Kali ini akan saya menjelaskan mengenai pasar pikul sangat penting bagi perkebunan kelapa sawit Apakah itu pasar pikul manual atau pasar pikul mekanis Pasar pikul atau mining bucket itu sangat diperlukan dalam evakuasi buah kelapa sawit Pasar Pikul ini Bila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Sangat berguna Apabila blok Yang akan kita panen ini Kondisinya Tidak rata Atau bergelombang Jangan berbicara kebun Apabila kita tidak berbicara Pasar Pikul Karena faktor utama Dari perkebunan kelapa sawit Adalah Jalan artinya Jalan CR jalan MR Pasar Pikul. Karena hasil akhir dari perkebunan kelapa sawit adalah produksi untuk membuat pasar pikul akan saya tunjukkan nanti video pasar pikul mekanis ya atau mining bucket untuk cara pembuatannya. Kita menggunakan Examini D55 Volvo. Teknisnya nanti ada di video yang akan saya tunjukkan tujuan daripada pasar pikul ialah e, memudahkan pemanen untuk mengeluarkan buah jangan lupa subscribe like and komen di kolom komentar pasar pikul sangat diperlukan di perkebunan kelapa sawit untuk membantu pengangkutan tandan buah segar dari dalam lahan ke pinggir jalan atau TPH maka di sini saya membuat video pembuatan pasar pikul mekanis. Kegunaannya memudahkan pemanen dan loading dalam pengangkutan buah kelapa sawit, baik pengangkutan menggunakan dump truck maupun traktor. Tujuan menggunakan pasar pikul menggunakan ekskavator mini D55 Volvo agar pasar pikul rata dan tidak bergelombang. Cara kerjanya baget depan mendorong tanah dan tanah yang berlubang ditimbun sampai rata. Di dalam blok eksa mini juga bisa dimanfaatkan untuk membersihkan anak kayu Agar memudahkan pemanen dan gampang mengeluarkan buah kelapa sawit Dengan adanya pasar pikul sangat bermanfaat untuk mengevakuasi buah kelapa sawit Pemanen tidak perlu lagi menggunakan angkong untuk mengeluarkan buah kelapa sawit Atau pemanen tidak perlu juga menggunakan fangsil manual yang memerlukan biaya tambahan Dengan adanya Corvo D55 ini memudahkan untuk pembuatan pasar pikul dengan cepat rata-rata per jam ekskavator mini ini dapat membuat satu pasar pikul yaitu 300 meter per jam semoga video ini bermanfaat